Bismillahirrahmanirrahim. Hsafari di sini dan Sobat di sana meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian banyak yang menanyakan apa sih perbedaan antara Florida Ghost, Philodendron Florida Ghost, Philodendron Florida Beauty dan Philodendron Florida Beauty Faridata Hsafari nah, akan ulas, kupas tuntas kenapa namanya Florida Ghost dan apa perbedaannya dengan Florida Beauty. Cepat, penasaran? Ikutin Fahri terus, ya! So, pada daunan, ini adalah Philodendron Florida Ghost. Ini termasuk kultivar atau hybrid. Kemungkinan silangan dari Philodendron Pedatum dan Philodendron Squamiferum. Uniknya dari Philodendron Florida Ghost. Warna daun baru itu seperti setan. Makanya diberi nama Florida Ghost. Jadi warna barunya itu warna daun baru. Mulai dari putih kekuningan sampai hijau pupus atau hijau muda. Apakah warna setan seperti itu? Nah, kalau yang masih formasi muda memang sangat putih daunnya ya, seperti setan. Makanya diberi nama Florida Ghost. Setiap daun baru pasti berwarna putih, namun warna putih ini akan semakin gelap, semakin tua, dan nanti daun tuanya akan... Berwarna hijau normal. Warna daun tua akan normal. Petiolet atau tangkai daun pada Florida Ghost teksturnya kasar dan biasanya berwarna merah mencolok seperti ini. Bagus ya. Ini masih bisa besar lagi daunnya. Ini masih tergolong medium size. Nanti hari akan tunjukkan yang giant size atau yang sudah mother size florida ghost karena warna daunnya seperti setan sobat sekalian ini adalah contoh dodendron florida ghost yang sudah mature atau sudah dewasa, ini ada calon bunganya jadi untuk florida ghost dengan florida beauty itu apa bedanya sih jadi untuk florida ghost, kenapa namanya ghost karena warnanya bisa berubah-berubah seperti setan sobat sekalian kemarin ada yang protes Ghost itu hantu bukan setan Nah, Farid tanya Hantu itu manusia atau setan? Hantu itu manusia atau setan? Hantu itu setan Setan, setan kan? Bener berarti Florida itu filum setan ya Karena warnanya bisa berubah Dari daun daun baru Itu biasanya berwarna putih atau kekuningan Seperti ini Nah, nanti, nanti semakin tua Nanti semakin tua, daun yang putih ini akan semakin kuning, semakin kuning, kemudian semakin hijau muda, hijau pupus, kemudian semakin hijau gelap. Itu adalah perjalanan warna daun dari Florida Ghost. Nah, untuk Florida Beauty, Florida Beauty ini tidak seperti Florida Ghost, jadi daunnya stabil warna hijau, baik daun tua ataupun daun muda. Ini daun muda pada Florida Beauty. Dan mudanya tidak berwarna seperti Florida Ghost. Kalau Florida Ghost itu lebih terang, putih sampai kuning muda. Nah, untuk Florida Beauty itu tetap hijau. Itu perbedaannya ya, perbedaan antara Florida Ghost dan Florida Beauty. Namun, untuk Florida Ghost dan Florida Beauty ini, sama-sama hasil silangan dari Philodendron Pedatum dan juga. Filodendron squamiferum sobat sekalian Jadi ciri-cirinya sama ya Kita perhatikan detailnya Jadi tangkai daun atau petiolid Biasanya berwarna merah Sampai coklat Dan kasar Atau seperti ada Duri-duri kecilnya Seperti ini Karena eh, Petiolid yang kasar ini ini Diturunkan dari induknya Yaitu filodendron squamiferum yang mempunyai bulu-bulu pada rambutnya. Sedangkan Philodendron pedatum itu sininya halus atau polos. Sobat bisa simak lagi video Fari Orchid yang mengulas tentang Philodendron squamiferum dan Philodendron pedatum. Kita lihat yang Florida Ghost. Tangkai daunnya untuk Florida Ghost sama, jadi ada kasar-kasarnya ini, atau bergerigi seperti ini. Ini sudah mature jadi ini sudah mau berbunga, keluar bunganya ini belum mekar sobat sekalian. Nah, ini untuk Floridagos, warnanya seperti setan ya, warna putih kemudian menjadi kuning kemudian hijau pupus baru nanti menjadi hijau tua. Inilah asiknya ketika memelihara Philodendron Floridagos, itu nanti daunnya akan berubah warna seiring singkat atau umur dari daunnya. Semakin tua nanti akan jadi hijau, tapi ketika masih muda masih berumur sedang, itu masih berwarna kuning, putih, kuning, kemudian hijau muda. Perbedaan antara Florida Ghost dan Florida Beauty. Sumpah sekalian, untuk Florida Beauty, varigata itu adalah Philodendron Florida Beauty, tetapi yang varigata seperti ini. Jadi, kalau varigata itu warna kuningnya tidak rata atau tidak full seperti pada Florida Ghost, tetapi bisa. Half moon. Half moon, itu separuh hijau, separuh kuning Atau marble, marble itu seperti marmer Seperti ini, ini termasuk yang marble Ini adalah Florida Beauty Varigata, yang ini Florida Ghost Jadi Ghost ini bukan varigata, tetapi varian atau cultivar ya Ini untuk Florida Beauty Varigata itu adalah Florida Beauty yang hijau ini yang biasa Tetapi dia punya motif varigata Karena sering banyak yang menanyakan Mas florida gosaya itu ada warna seperti ini Mendekat kak. Florida gosaya itu ada warna seperti ini Apakah ini varigata? Tidak Jadi memang ini adalah Forma atau tampilan yang wajar Pada Philodendron florida Baik florida gos maupun florida beauty Kadang ada daun yang seperti ini Piquen warnanya ada gradasi Ini adalah hal yang wajar Nanti dia akan keluar daun seperti semula lagi nggak ada gradasi gradasinya biasanya di satu daun atau dua daun. Sebab sekalian itu tadi perbedaan antara Florida Beauty, Florida Ghost, dan juga Florida Beauty varigata. Jadi yang varigata itu adalah Philodendron Florida Beauty yang mempunyai motif varigata. Kalau Ghost itu tidak termasuk varigata tapi pultifar. Jadi kadang ada daun yang seperti ini ada hijaunya. Ini tidak termasuk variegata, tapi memang kadang seperti itu. Ini termasuk daun yang ada hijaunya. Florida ghost ini termasuk kultivar. Jadi satu darah dengan philodendron Florida Beauty. sama-sama silangan atau hasil cultivar antara philodendron pedatum dan philodendron squamiferum. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.